Ya ampun, mana sih? Enggak tahu lokasi ini juga. Karif, ya ampun, bentar-bentar. Di telepon enggak diangkat lagi. Ya ampun, duh. Ini orang kemana sih? Ya ampun, di telepon enggak diangkat dari tadi. Duh. Coba telepon sekali lagi Aduh Putri kemana ya Karena udah sampai sini nih Udah sampai lokasi Tadi katanya janjian ke sini kok lama banget coba aku telepon deh Di mana? Aku udah sampai nih, sampai lokasi nih. Sebelah mana lo lokasinya? Lokasinya di Jalan Raya Ponorogo, Pacitan, Desa Jebeng sih, Selawung, Ponorogo. Ini aku udah deket sini sih. Di deket sini, daerah sini, tapi nggak tahu lokasinya sebelah mana. Di warung makan Jatil Ayah Cikamatsu ya. Oh iya iya iya. Ya udah aku tunggu. Yaudah, ya udah, yuk. Iya kak, iya Aduh. Dari tadi ke. Hmm. Halo, Halo Putri. Apa kabar? Kabar baik. Kabar baik ya. Ya, ampun, kita ke sini mau ngapain sih? Mau ngapain ya? Yang pastinya kita ke sini mau mukbang. Wow, Wah, mukbang makan-makan ya, kita di sini. Di warung makan Jatel Ayah Cikamaksi. Ya. Jatuh Iya, benar. Kali kita langsung masuk ke dalam? Langsung masuk ke dalam. Iya. Oke okay, boleh? Ya. Gak sabar ya? sabar. Oke, okay. ya udah. Kita langsung masuk. Kita langsung dicipin. Iya. Mak. Nah, yuk. Kayak cica masuk ya bu betul. ya, betul ya. ya. Nah, mau makan apa? Ya kita mau pesen makanan yang ada di sini bu. Ya. Dan kita boleh? akan nyobain. Ya. Oh boleh, monggo. Ada hmm. ayam lodok, ya. ayam goreng, soto ayam kampung, pecel. Hmm. Kalau pecel itu hanya pagi mas. Hanya pagi ya? Ya kalau jam nggak habis, tidak hmm. petis yeah. masih ada juga sayuran juga yeah. masih ada, oh, hmm. silahkan silakan pilih. Ibu, dengernegerneng bisa ada nasi tiwul ya? Iya, yeah. Ya, yeah. nasi timbul itu kalau pas uh, biasanya menu khusus hari minggu. Menu khusus hari minggu yeah. ya. Yeah. Jadi untuk hari ini, Untuk enggak... hari ini uh, kita enggak ada. Kita enggak ada ya? Oke. Yeah. Oke okay. hmm. yeah. okay, putri, kita kita udah pesen jadi yeah. kita akan nyobain makanan yang ada di warung jatuh air boleh, boleh ya. monggo silahkan okay. ya, gak sabar ya Nggak kita nampir. juga udah lapar bu oh iya nah. <laughs> silahkan oke okay. coba ini ini apa ini itu hmm? ada aja ketis oh ya, ya ada nasi ada nasi juga mm -hmm. Terus ada ayam rodo ya ada soto soto ayam, iya. kambutin, soto ayam. ya Bersama sayur mudah. sayur udah ya dan putri hmm. putri mau yang mana nih udah, bingung yang jam ketisnya di oke eh, oke okay, untuk ketisnya Mantap. Hmm. mantap gimana rasanya terasa banget Nih. terasa pedesnya hmm. pas pedesnya pas oke kalau aku mau nyobain ayamnya ayam ini ada lapanya ini ada timun, terus pakai sambal. Iya lengkap banget dan harganya juga ekonomis ya. Ya. Yes. Di warung Ayah Cikamatu. Ya. Oh, wow. hmm. hmm. hmm. Kalau aku enggak pake sendok, ya. Ayah, ini. Dan nggak mungkin ya kita semua yang ngabisin. Nggak mungkin banget sih. Ya. Hmm. Soalnya porsinya tuh banyak banget. Banyak banget. Putri mau panggil siapa? Uh, ada teman. Temanku ada. Ada. Panggil. Jelasnya hmm. Panggil. Jadi senang makan dong. Yo yo yo makan makan. Ini boleh dimakan nih semuanya. Boleh, boleh makan. Boleh dihabisin ya. Ya. Soto. Soto. Hmm. Ya, soto. Hmm. Hmm. Tempatnya di mana, si Putri? Di Jalan Raya jalan penorogo itu. Penorogo Pacitan ya. Hmm. kalian kalau kantong bolong. <tuk> sudah habis. Oh. Si kalah, aja ini. Hmm. Mhm. putih ya, <gurlijk> bisa ngomong ya. <tik> <Gak bisa. tik> <tik> Oke okay, guys, buat kalian yang ingin datang ke warung Jatil ayah jika masuk jadi puran langsung ke sini ajak teman kalian ajak keluarga kalian atau satu RT <tuk <tuk <tuk> ya. Iya karena untuk harga- harganya di sini tuh ekonomi sekali nggak bikin kantong kalian bolong ya hmm, murah banget ya dan terima kasih ya yang sudah menonton video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share sebanyak-banyaknya ya. Kita pamit sampai next video see you. Bye bye.